tuh rennya etel tuh etel ma papa tetel etel what etel tetel etel tu enggak tuh etel tuh etel Ma. Papa. Tetel. Oh, uh, ini atel we -wap. Wah, Kuah. Satenya. Kuah. Satenya. eter okay, okay, okay. Tu enggak enggak Tuh lennya eter tu, e Ma